Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, ingat ya. Kejadian tadi gak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. Eh, Nusa? Kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi. Eh. Itu. Biasa. Gak apa-apa Tante. Tadi habis main jadi kotor deh. Kenapa? Nusa uh, mandi dulu ya. Hah? Hmm, kesel. Hmm, kayaknya ada yang lagi nggak happy nih. ayo, lagi bete kenapa princess? Hmm, enggak, happy kak. <laughs> Masa sih? Iya, kiiiin, gak ada apa-apa nih. Hmm, eh. Hmm, Rara kesel sih Tante. Hiu, gini ceritanya. Oh iya, iya, gimana, gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang jamburu-buru, terus nabrakan Nusa. Astaghfirullah, terus Nusa jatuh dong? Hmm,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 Shhh, ya ampun tapi nggak bisa didiemin, itu kan namanya bullying. Hmm. Emang dia nggak lihat apa kondisi kaki Nusa? Coba, kalau Tante Dewi ada di situ tuh ada di situ. Uh, uh, udah pasti Tante Dewi. Raaak, oh. <tuh> <tuh> tadi kan udah janji. Hmm, maafkan Nusa.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 Pasti kamu kesel, sebel denger ceritanya, tapi gak mesti kita balas juga kan? Apalagi sampai mau pites-pitesin orang. <gih> <tip> <tip> tapi harus dikasih pelajaran orang itu kak. <tip> Tante Dewi, orang itu udah harus dimaafin kok. Oh, gak semudah itu dimaafin dong, kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang Nusa bilang benar Wi, hmm. pakai resep Rasul, jadilah pemaaf iya sih. kalau ada yang berbuat jahat, ngetawain atau ngomongin kita, hmm. insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung. Resep Rasul, gratis pahala emang bisa? Bisa Ra, dalam surat Al-A'raf,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 kan Allah udah nyuruh kita ya uh -huh. untuk menolak kejahatan uh -huh. dengan cara yang baik, uh -huh. ya tuh, kan? Tante Dewi tahu tuh, kok malah ngomporin Rara, hmm. terus gratis pahalanya gimana, Umak? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan Musa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Musa.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 kalian berdua ngapain bisik-bisik coba-coba ngomongin Tante Dewi ya? Hah? Oke, okay. sabar, gratis, pahala. <tuk> Enggak Tante, cuma mau kasih tahu ada coklat gratis nempelin gitu Tante, hah? <tuk> Malu nih Tante. Hmm. <laughs> lucu nih, <laughs> kamu juga nih huh? coba kamu lihat <laughs> <laughs>